lah kalau ini tuh ini resikonya dia seneng saya makanya bagus dia enggak seneng saya jadi enggak jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini ya. terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas ada satu rutin karena kalau sampai sopan dimana-mana ngaji itu datang ke keyinya itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda, Anda dimarin al-ilmu yuqtala ya'ati jadi sumur itu tidak tangin bukan sumurnya dipindah ini enggak sopan sekali terus menyangkut orang tua kenapa saya alim, itu juga enggak boleh dijawab rata-rata orang itu enggak alim masa orang tua seluruh Indonesia salah, itu ada khikmahnya sendiri saat kali-kali ngaji bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh. Akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan Sulawesi akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta. nggak akan punya desa bina bina. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna. Sudah tidak usah protes, sudah begitu. Aja. <laughs> Coba ada orang alim alamah kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi. Baru kanya sandir untuk buduh, itu akhirnya kerja ning dalam buta, kerja di kampung-kampung. Akhirnya agama ada di mana? Nah, kalau pinter semua, di semua jadi rektor nanti. <laughs> jadi Allah mendesain ini sudah baik, gak usah dipaksakan sesuai versi kamu, gak usah. Jadi ya sudah memang seperti itu, jadi dulu zaman Sohabat itu saya cerita sedikit. <laughs> Nabi itu kalau muji Medina itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Medina hanya baik secara buka, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah Nasrul, Islam, al Sayyidina Ali milih ke Kufah Andaikan suhabat tidak milih keluar dari Mekah metina sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Madinah. Tapi ada saja suhabat yang tetap nyaman di Mekah metina Karena sholat di sana sebagaimana seribu sholat. Ya sudah seperti itu. Dilihat gampang saja. Yang di Mekah metina, ya tidak mengkritik yang keluar. Yang keluar juga tidak mengkritiknya di Mekah Madinah. Jadi yang alim tidak mengkritik yang bodoh. Yang bodoh apalagi jangan mengkritik yang alim. Ya. Yang jelas, orang bodoh atau orang alim itu dosa. Itu yang saya <laughs> kira demikian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.